Aduh, aduh, aduh, aduh, parah Parah sih teman-teman Assalamualaikum teman-teman Kembali lagi bersama saya Mbah Rahman Channel Gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Oke kali ini Saya tidak akan mereview sebuah aplikasi Cuma ada permintaan dari teman tentang aplikasi face up face up Iya Katanya sih lagi rame gitu Oke langsung aja kita coba Mencari di playstore Gimana sih aplikasi face up Katanya Bisa membuat wajah seperti ini wow. ya, ya buat lucu-lucuan sama teman-teman oke langsung oke teman-teman untuk downloadnya sudah saya skip kita buka aplikasinya kita klik lanjut, lanjut, lanjut selesai like. kita klik galeri, kita beri ini foto teman saya tadi kita coba pakai foto saya sendiri kita klik setuju proses foto Oke, teman-teman. Untuk pemrosesan sudah selesai, kita coba ke tata rambut langsung saja. Kita klik panjang rambut, mumpung saya lama, Kak. Mempunyai rambut, jadi saya coba. Oh, anjay! Anjay! Oh ya, oh ini versi pro ya, teman-teman. Jadi berbayar ini ya kita coba untuk terapkan Oh ini ada lukis ini untuk apa ya oh, tidak begitu banyak perubahan klik terapkan Oh kita coba untuk yang lain gender Aduh, aduh, aduh, aduh, parah. Parah sih teman-teman. Kita terapkan aja. Untuk senyum, kita kasih senyum meskipun sudah senyum. Wow. <gulis> Original. Oke, kita terapkan senyum. Kita kasih telah senyum. Rambut sudah panjang Senyum Kayak cewek Kita kasih jenggot Apa yang terjadi? Anjay oh. Oke kita terapkan Ukuran wajah Senyum Kau senyum udah ukuran wajah Oh, untuk gemuk <laughs> terapkan teman-teman. oh ya, coba kelop jenggot kita hilangkan nah seperti ini kayaknya lupa tidak <tuh> <tuh> terapkan Oke, kita simpan Untuk kali ini Namanya face up Kalau ada pertanyaan-pertanyaan Kalian tulis di kolom komentar Kalau kalian suka dengan konten seperti ini View review sebuah aplikasi Kalian bisa komentar See you next video Dan wassalam